Oke okay, hari ini sepertinya korban jebakan pinjol semakin kian terus bertambah ya kan dan ini sudah di tahun 2022 orang yang kepo tentang aplikasi pinjol sepertinya semakin banyak saja dan akhirnya hari ini belum mampu melakukan pembayaran dan sedang mendapatkan teror dan intimidasi dari aplikasi pinjol. Dan hari ini yang banyak mengadukan permasalahannya kepada kita itu tentang teror dan intimidasi yang dikirimkan melalui SMS dan WA Tapi aplikasinya nggak jelas, pengirimnya dari aplikasi apa saja Membuat semua debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran bertanya-tanya kira-kira ini dari aplikasi apa Nah pada video kali ini kita pengen ngebahas tentang masalah itu Hari ini siapa yang sedang mendapatkan teror, intimidasi atau dan lainnya sebagainya atau mungkin penyebaran data, tapi nggak jelas kita nggak tahu. Ini dari aplikasi apa yang melakukan cara-cara seperti ini. Dan biasanya orang yang masuk ke dalam tahap kepanikan setelah minjol di sana dan di sini itu biasanya aplikasi yang dipinjam itu lebih dari dua atau tiga aplikasi. Dan hari ini masih banyak masyarakat kita itu yang belum tahu cara membedakan. Aplikasi ABC dan e ini apakah aplikasi pinjol legal atau ilegal Dan masih banyak yang terjebak di pinjol ilegal Dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran Pinjol lagi yang di legal OJK Ya kan? Banyak yang seperti itu Jadi pada video kali ini Banyak dari teman-teman kita itu Pinjol yang dia gunakan hari ini sudah bercampur aduk Antara legal dan ilegal sehingga mereka akan kebingungan ini dari aplikasi apa yang mengirimkan teror seperti ini dan pihak aplikasi pinjol sengaja memang tidak mencantumkan nama aplikasi mereka para DC pinjol itu menginginkan kalian bertanya-tanya dan mengkaji-kaji di aplikasi apa saja yang hari ini sedang kalian gunakan dan itu merupakan bagian dari strategi marketing dan strategi dari pihak DC aplikasi pinjol jadi hari ini kita kesusahan pengen melaporkan aplikasi A, B, dan C ini ketika melakukan teror dan intimidasi ke pihak kepolisian ya karena memang mereka tidak mencantumkan nama aplikasi apa Hari ini yang sedang kita berurusan sementara kan kita hari ini sudah menggunakan lebih dari satu atau dua aplikasi pinjol Jadi untuk menyikapi masalah seperti ini seharusnya jauh lebih gampang Kita anggap saja itu kiriman SMS gelap jadi, nggak usah dipikirin. Karena mereka juga tidak mencantumkan mereka dari aplikasi apa. Jadi, kalau seandainya kalian stres ketika membaca pesan-pesan teror dan intimidasi dari mereka, cara mengatasinya cukup gampang. Kalian silahkan hapus saja. Nggak usah dibaca, nggak usah dibalas, dan nggak usah dibahas lagi. Karena mereka sendiri pun tidak mencantumkan penagihan ini, melalui WA dan SMS ini, dari aplikasi apa. Jadi, apapun hari ini yang membuat Hati kalian itu susah Membuat pikiran kalian itu terus bertambah Dan menguras semua energi yang hari ini sudah Kita kumpulkan setiap hari hanya untuk memikirkan Aplikasi-aplikasi pinjol yang gak jelas Apalagi yang ilegal Lebih baik gak usah dipikirkan Kurangi semua kegiatan pemikiran yang Menguras energi hari ini Yang menyita hati dan perasaan Gak usah dipikirkan lagi Kalau memang kalian ribet kalau memang kalian setelah membaca pesan-pesan yang mereka kirimkan itu menjadi kepikiran, ya silahkan langsung dihapus saja jadi bagaimana bang aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah melakukan penyebaran data ini juga gak jelas ini dari aplikasi apa aja bang yang sudah melakukan penyebaran data ingat setiap yang melakukan penyebaran data itu sudah pasti pinjol ilegal apakah aplikasi pinjol legal OJK akan melakukan penyebaran data jawabannya tidak dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jika ada salah satu dari 102 aplikasi pinjol legal OJK yang melakukan intimidasi, teror, atau mungkin penyebaran data. Kalian bisa langsung melaporkannya kepada pihak OJK, AFI, dan pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Jadi sebenarnya sudah cukup ringkas. Dan jangan menanggapi sebuah masalah yang sebenarnya enggak penting itu dengan pemikiran yang aneh-aneh kalau gue mah orangnya enggak mau mikirin yang terlalu gimana gitu gue enggak mau menghabiskan energi hanya untuk memikirkan sesuatu yang hari ini enggak penting untuk kehidupan gue jadi kalian memang harus bisa menanamkan prinsip dan membuat diri kalian ini jangan lagi berpikir yang aneh-aneh hari ini banyak kok kegiatan-kegiatan positif yang mungkin bisa kalian gunakan yang mungkin mendatangkan cuan ya kan jadi intip lah beberapa peluang-peluang yang kecil-kecil aja Nggak usah yang terlalu yang besar-besar gimana Yang penting nggak mengeluarkan modal Yang penting ada punya kemauan dan terus bisa menghasilkan cuan Jadi udah cukup jelas Untuk teman-teman yang baru saja terjebak dalam dinamika aplikasi pinjol Khususnya untuk yang baru-baru ini Jangan panik Jangan panik berlebihan Bersikap tenanglah terlebih dahulu dan jangan habiskan energi kalian hanya untuk memikirkan sesuatu yang hari ini belum tentu pasti terjadi Ya itu salah satu kata kunci untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang hari ini sedang kita hadapi Namun orang-orang yang panik, orang-orang yang hari ini sedang merasa terdesak Mereka tak akan percaya dengan bahasa dan nasihat seperti ini Padahal orang-orang yang sudah berhasil melewati semua permasalahan ini dengan baik dan benar Itu mereka menanamkan untuk bisa bersikap tenang. Kenapa harus bersikap tenang terlebih dahulu? Supaya kalian bisa menghasilkan pemikiran yang positif. Supaya kalian bisa bertindak dengan tidak salah lagi. Supaya kalian tidak lagi gali lubang tutup lubang. Jadi kalau seandainya hari ini jawaban ini tidak memuaskan kalian. Maka kalian akan terus berpikir ya. Menciptakan pertanyaan sendiri. Dan pengen jawabannya harus pas dengan ada yang di hati. Ingat masalah solusi hutang ini cuma satu, kita bayar hutangnya. Dan hari ini kemampuan kita untuk melakukan pelunasan dan pembayaran itu memang gak sanggup. Jadi bersikap tenanglah terlebih dahulu. Dan jangan melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Dan berhentilah gali lubang tutup lubang. Oke okay, jadi intinya apa Bang ketika kalian mendapatkan pesan-pesan gelap seperti itu nggak usah ditanggapin Nggak usah dipikirin karena mereka dari aplikasi-aplikasi apa kita juga nggak tahu dan mereka tidak mencantumkan mereka dari aplikasi apa Ya kan yang hari ini meneror ya yang mungkin atau mungkin yang sudah mengedit-edit foto kalian atau mungkin Membuat caption kalian ini pencuri maling penggelapan uang perusahaan atau mungkin ini itu segala macam tidak usah ditanggapi dan untuk kalian yang sudah disebar data tugas kalian hanya satu ya kan jelaskan saja sebaik mungkin kepada semua penerima data pribadi kalian. Dan jelaskan, itu adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal yang sudah disuarakan oleh pemerintah untuk diberantas habis-habisan. Ya kan? Jadi, sudah tidak ada lagi yang perlu kalian khawatirkan. Ingat, tugas kalian hari ini, tugas terpenting hari ini adalah mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi dan tidak terjebak ke dalam banyak masalah kehidupan, termasuk di dalamnya aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita masih tetap diberikan kesehatan dan semangat. Serta kelimpahan rahmat dan rezeki. Sehingga kita bisa terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini. Termasuk di dalamnya hutang aplikasi pinjol. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.